Assalamualaikum, salam ratu bidadari. Oh, saya ingin menanggapi kelintih yang saat ini lagi trending ya, kelintih kelintih semacam geng motor ya. Ya kalau saya amati sih sekumpulan bocil-bocil ya atau anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ya. Kalau saya teliti sih saya, Maksudnya saya teliti secara supranatural ya. Itu tidak terorganisir Jadi kelintih ini Sebuah perkumpulan Atau geng Atau bukan organisasi ya, Yang tidak terkoordinir Atau terkondisi -ko Jadi liar Jadi siapapun Bisa mengaku kelintih atau mengatasnamakan dirinya sebagai kelintih atau geng motor Katakan di Jogja ada kelintih Surabaya ada kelintih Makassar, Jakarta, Bandung Kelintih, siapapun bisa mengakui sebagai gangster atau kelintih Dan Kelinti sendiri, ya orangnya sih, apa ya, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak muda. Cuman ini bentuk sebuah kejahatan yang memang harus diberantas. Karena mereka sudah mengganggu ketertiban dan menyalah hukum. Dengan membawa-membawa sajam, membawa senjata, dan bahkan mereka berani membaca orang nah, <laughs> ya mungkin kalau saya amati sih karena pengaruh alkohol terus kenakalan anak muda yang suka digunggung atau dipuji terus kena alkohol menjadikan adrenalinnya itu keberaniannya luar biasa cuman kalau sudah ditangkap sudah diciduk ya kayak ayam sayur gitu Dan saya berharap penegak hukum beserta masyarakat bisa ikut andil untuk memberantas kelintih-kelintih tersebut, karena ini juga meresahkan. Walaupun di kota saya tidak ada kelintih-kelintih tersebut, tapi dalam kacamata saya mungkin kelintih. Beredarnya hanya di tahun ini Di tahun 2022 Di tahun 2023 2024 dan seterusnya Tidak akan ada Nama kelintih lagi Ya karena memang tidak terkodis Sedangkan kelintih-kelintih Sudah banyak yang ditangkap Sudah banyak yang diciduk. Ya mungkin mereka kapok Ya ibaratnya mereka sudah di sel. Masa dia menggunakan lagi kan enggak mungkin. Ya mungkin ini sebuah perkembangan zaman di era modern. Ya mungkin karena apa ya? Hilangnya attitude, hilangnya tata krama. Hilangnya adab terhadap generasi muda kita, yang jelas ia juga faktor pendidikan, faktor lingkungan, sama faktor perkembangan zaman. Kalau saya sendiri memang belum pernah menjadi korban kelintih, ya. Cuman saya tidak berharap kelintih untuk mendatangi saya atau mengganggu saya. Saya tidak berharap akan masuk ke kota saya, saya pun juga tidak berharap. Cuman saya pastikan kelintih hanya beredar hanya di tahun 2022. Ini berdasarkan spiritual supranatural dan terawangan saya. Dan ini pesan saya buat anak-anak muda remaja. Silakan kalian bikin geng-gengan. Silakan kalian bikin gangster. Tapi yang positif, jangan meresahkan masyarakat. Kalian mau balapan liar? Silakan. Kalian mau mabuk-mabuan? Silakan. Kalian mau tawuran sesama geng? Silakan. Yang jelas, jangan merugikan masyarakat yang tidak tahu menahu atau terlibat dalam kekacauan kalian, kenakalan kalian, kasihan. Ya mungkin banyak ya, masyarakat kita yang mungkin geram ya, geram, geting lah, geting benci Dengan adanya geng-geng seperti itu yang mengganggu atau meresahkan masyarakat umum Kalau saya sih tidak membenci, ya yes, yes, biasa karena saya pernah muda Saya pernah menjadi remaja, saya pernah muda jadi saya melihat kelintih-kelintih itu biasa Saya anggap kenakalan remaja Saya anggap kenakalan anak-anak muda Hal biasa pak saya Saya tidak terlalu mengurusi kelintih Cuman saya berharap Kelintih bisa disenyapkan Dan tidak ada lagi kelintih-kelintih lain di kota-kota berikutnya lingkungan adalah faktor utama pergaulan juga faktor utama memicu hal-hal kriminal tersebut ya mudah-mudahan lah ini harapan saya harapan Ratu Pidadari ya cuman kita tidak bisa menampik perkembangan zaman karena perkembangan zaman ya memang umat ya semakin rusak gitu umat semakin polahnya, kehidupannya, gayanya juga semakin nggak kena-kena. nggak bisa dipungkiri. Ya karena memang sudah perkembangan zaman ya seperti ini. Oke, mungkin cukup ini saja statement tentang rintih dari saya Ratu Bidadari Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari like and comment channel YouTube Ratu Bidadari salam dari saya Dukun Kondang idola sejuta umat <laughs> salam gelintih wis cukup ya gelintih jangan ada lagi gelintih-gelintih lagi